Nah, akhirnya terjadi Faasbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Khadian wal Muslimu nama. Akhirnya pada hari H Nabi dan umat Islam berbondong-bondong berangkat ke medan jihad lalu apa yang terjadi dengan diriku? walam akdi min gihaji syai'a aku sendiri belum merapikan persiapan gara-gara apa tuh bu? gara-gara tarsok ah, itu namanya manajemen tarsok ntar besok tarsok tarsok tarsok akhirnya di hari H orang udah siap udah berangkat bersama nabi dia belum siap juga. padahal udah beli, dia udah beli tuh, segala keperluan. Nah, cuma dia nggak rapihin. Akhirnya dia belum berangkat. Semua apa? Semua kau jatuh. Begitu aku lihat Nabi dengan para sahabat umat Islam jalan, aku tergerak. Aku mesti ikut. Aku mesti pulang lagi. Mesti buru-buru rapihin. Aku harus ikut, jangan ketinggalan. Nah, kemudian apa dia dikatakan di sini? Semua kau jatuh. Dia pulang ke rumah. Tapi sampai di rumah lagi-lagi. Sampai di rumah malas lagi ya, ntar dulu deh Bu Bu Manajemen apa namanya? Tarsok Tarso. Orang zaman sekarang yang begini banyak gak? Banyak Banyak gak? Ibu-ibu ada yang begitu? Tarsok Menyuci piring? Tarsok Menyuci baju? Tarsok Dari mulai baju ada lima lembar Ampe gak punya baju itu di lemari Sampai itu cucian ada lima ember, betul bu? <tuh> Ayo ngaku, ada ga? Ada Jadi jangan pakai manajemen tarsot. Kita lanjutkan cerita. hatta <tuh> Nah karena aku terus mengulur-ulur waktu, akhirnya nabi terus berangkat meninggalkan kota Madi Madinah. Nah begitu Nabi udah keluar dari Madinah, apa beliau bilang? Fahamam fa Saya punya niat wah, saya mau kejar, mau pulang lagi ke rumah rapikin saya masih bisa kejar. Ini dengan kuda. Saya pulang lagi, sampai di rumah malas lagi. Dia cerita akhirnya apa? Sampai di rumah, saudara dia katakan, faatu fa ya Allah betapa indahnya kalau waktu itu aku kejar, aku ikut. Kenapa aku nggak lakukan? Semalam yukader kali, tapi akhirnya aku nggak mampu juga buat berangkat. Kemudian fatafik tuh Rasulillah. Nah di sini dia cerita. Begitu Nabi sudah jauh, dia udah nggak bisa nguber lagi. saudara dia keluar dari rumah. Begitu dilihat di Madinah, isinya apa? Isinya perempuan, anak-anak, orang tua, orang sakit. Dan munafik, nggak ada yang lain. Di situ dia bilang Nyesel oh, sedih dia. Kanan dilihat kanan kirinya ya perempuan nggak wajib perang, anak-anak gak wajib perang, orang tua sakit nggak wajib perang. Munafik, ini kan sifat jahat. Jadi dilihat apa aku ini munafik? Kok aku bersama mereka di Madinah sedih dia nyesal. Tapi udah udah terlanjur, Nabi udah udah berangkat. Perang Badar, Saudara, ini yang beliau ceritakan. Makanya di sini Quran itu finasi. Bakdaku rasulillah Aku keluar dari rumah di tengah-tengah masyarakat setelah Nabi keluar berperang. Apa dia katakan? ya aku sedih. Kenapa sedih? Anila aro. Aku tidak melihat di kota Madinah itu di uswah ada satu orang yang menjadi contoh, satu orang baik, satu orang teladan. Maksudnya orang yang nggak lari dari kewajiban. Enggak, aku enggak lihat di Madinah. Yang aku lihat itu tadi illa rojulan makmuson alayhi Yang aku lihat yaitu satu imma orang-orang yang munafik au rajulan taala atau orang-orang memang yang punya uzur. Orang-orang yang lemah, yang sakit, yang memang tidak ada kewajiban jihad. Kira-kira jelas, Bu? Penyesalan itu memang datang belakang belakangan. Lanjut. Masih ada waktu? Masih. Nah, lanjut dikit bu ya. Bu. Yeah. Nah dikit lagi zuhur nih bu ya. Yeah. Baik kita lanjutkan. Walam yazkurni <tik> Rasulullah s.a.w. hatta balagat tabuk. Kaab bercerita, dia dengar kabar dari sahabat yang lain sampai ke tabuk Nabi nggak nanya-nanyain namanya uh, Kaab. Di jalanan nggak Nabi nggak nanya. Mana Kaab? Enggak. Tapi setelah sampai di Tabuk, nah, bikin perkemahan siap perang, baru Nabi tanya, "Apa kata Nabi, 'Maaf, Allah, Kaab bin Malik.' Mana Kaab bin Malik? Apa yang dia kerjakan saat ini?" Artinya, saat itu Nabi nggak ah, hadir, Kaab nggak kelihatan. Nih. Nah, begitu akhirnya ada yang jawab: "Satu orang dari Bani Salamah, kaumnya saat..." Apa dijawab kaumnya Ka'ab ini? Ya Rasulullah, habasahu fi nah, ini, ini ini kalimat sindiran. Ya Rasulullah dia lagi enak berselimut di rumahnya. Nah, kalau kayak orang Betawi lagi enak dikekepin mb Itu kalimat apa? Sindiran bukan dong? Artinya dia malas toh dia nggak mau ikut perang toh. Nah, cuman saat itu ada sahabat Nabi yang lain marah. Yaitu Muaz bin Jabal kata Mu'az bin Jabal bi' sama kulta jelek betul yang kamu katakan jangan begitu akhirnya Muas mengatakan wallahi ya Rasulullah demi Allah wahai Rasulullah ma'alimna alaihi illa khairah. aku tidak kenal Ka'ab ibn Malik kecuali baik aku berani bersumpah ya Rasulullah Ka'ab ini orang baik Enggak mungkin dia lari dari jihad pasti ada sesuatu nah bu bu kawan baik begitu kalau kita punya kawan baik, dijelekin orang jangan ikut ngejelekin kalau dijelekin orang kita bela, eh jangan ngomong begitu itu kawan saya itu orang baik sebut kebaikannya ya kalau dia salah mungkin dia hilaf jangan ditambahin bu ini teman kita dikitain orang ibu nambah iya tuh, emang begitu tuh malah ditambahin lagi bumbunya ayo, ada gak? ada gak? Tapi sahabat Nabi Mu'af bagaimana? temennya dijelekin, saudara, nggak, enggak begitu Dia beri kesaksian depan Rasulullah Ya Rasulullah demi Allah aku bersaksi dia orang baik Enggak, dia enggak mungkin Dia enggak termasuk orang-orang yang seperti itu Kau dia lari dari jihad Nah, singkat cerita Fasa kata Rasulullah s.a.w Maka Nabi terdiam Nabi enggak lanjutin lagi Nanya soal Ka'af Faba'inahu ala nah, Pada saat itu Nabi alihkan uh, pembicaraan kepada tentang orang lain. Roa rojulan mubayyidon. Nabi lihat ada satu orang pakai pakaian serba putih yazu ribis begitu gagah di tengah-tengah. Jadi memang berjuangnya luar biasa. Nabi puji. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan ini orang sahabat kita yang bernama abah kaysama. Ternyata betul orang tersebut adalah Aba Khaisama Jadi memang salah satu sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang pernah diolok-olok oleh orang-orang munafik. Nah, baik. Selanjutnya. Falamma balaghani anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qatatawajjaha ghafilan min Tabu. Boleh. Sallu 'alan Nabi. boleh. Ummi, masuk dulu. Karena ada obat yang mesti diminum. Doain, Bu, ya, biar sehat. Amin. afiat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, Bu. Apa bulan depan lagi? Lanjut. Dikit lagi dikit ya. Jangan banyak-banyak sampai -banyak. jam 12 tepat, Bu ya. 5 menit lagi. Bu? Baik. Nah, selanjutnya apa? Falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawajjaha gafilan min hadarani bati Singkat cerita perang selesai. Nah waktu perang selesai kata Kaab Aku dengar kabar di Madinah Nabi dengan para sahabat Dalam perjalanan pulang Begitu dengar Nabi dengan sahabat perjalanan pulang Memetik kemenangan di peperangan Aku sedihnya luar biasa Pasti itu sedih, sedih Sedih campur takut Karena pasti ditanya oleh Nabi nanti Kenapa kamu tidak ikut berjihad Jadi dia galau Risau jadi menunggu kedatangan nabi dia udah nggak bisa udah nggak bisa udah udah nggak tenang resah. Kemudian apa dikatakan fatofiktu karul Bahkan waktu nabi masih di perjalanan aku kalau risau aku persiapkan. Mau ngebohong apa nih buat nabi? Dia mau persiapan pokoknya apa ngebohong ini, apa ngebohong ini, pokoknya cari alasan biar nabi bisa terima. Kemudian wa bima sakatihi Bagaimana ini caranya? supaya aku bisa lolos dari marahnya nabi, murkanya nabi, jangan sampai nabi marah kemudian gak sampai di situ ala dharika bikulidzi ro'yin min ahli bahkan aku punya keluarga aku kumpulin yang pinter-pinter yang otak menjalan orang-orang tua aku kumpulin untuk apa? untuk cari alasan bohong Bu Bo. Bu Bo. mau cari alasan bohong sampai rapat keluarga saking apa dia takut sama Rasulullah ini nggak main-main nanti yang bakal nanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia mesti punya persiapan Apa jawabannya? Singkat cerita Rapat keluarga sepakat Pokoknya ngebohong aja udah Biar aman nah, singkat cerita Nah singkat cerita apa saudara? Falamma sini dikatakan Falamma kila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qat Begitu diumumkan Nabi masuk kota Madinah Pas Nabi masuk Saudara orang berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi, zaha'anil hatta araftu anjumin abada. Begitu aku dengar Nabi udah sampai, hilang rencana bohong semua. Hilang udah rencana bohong udah hilang. Enggak ada yakin enggak mungkin bisa bohongin Nabi udah. Nah, jadi akhirnya hilang dia bilang udah aku mau jujur aja udah bicara sama Nabi. Enggak ada yang mau bohong, saudara. Subhanallah, itu karisma. Nabi kita Muhammad nah, sallallahu alaihi wasallam fa ajma tu maka aku mulai persiapkan cerita buat nabi yang sebenarnya aku enggak mau bohong mau cerita apa aja yang bisa aku ceritakan kepada nabi nah singkat cerita wasbahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam gadiman begitu pagi hari nabi sampai masuk kotak Madinah wa kana idza qadima min safarin masjid bu Nabi kalau datang tuh ke pulang dari musafir, nabi nggak langsung ke rumah. Biasanya nabi ke masjid dulu. Masjid sholat dua rakaat duduk dulu dengan para sahabatnya ya ikhwan. Nah itu biasanya dilakukan oleh nabi kalau pulang musa musafir. Farokkaafi salin nas. Nabi masuk masjid, nabi sholat dua rakaat kemudian nabi duduk bersama orang-orang. begitu nabi duduk sahabat kumpul itulah kesempatan orang-orang yang absen, yang alfa, yang tidak ikut perang untuk menemui Nabi menyampaikan alasannya. Nah, singkat cerita datang mereka satu persatu. Ini kurang lebih ada 80-an orang. Ternyata yang nggak ikut perang 80 lebih. Termasuk ya. semua maju. Semua maju pakai alasan bohong pertama maju bohong kedua maju bohong ada yang bilang ya Rasulullah aku sakit ada yang bilang ya Rasulullah istriku yang sakit aku jaga ya Rasulullah pokoknya semua alasannya bohong tapi Subhanallah diterima Nabi mereka alasan Nabi terima nah, mereka minta maaf kepada Nabi Nabi maafkan tapi rahasia benar bohongnya mereka Nabi serahkan kepada Allah boh boh Nabi Arif ga, nabi bijak ga, ya. eh, ga nabi nggak bilang, "Wah, kamu bohong!" Nanti kalau nabi bilang begitu kan mesti ada bukti-bukti. Padahal nabi nggak perlu bukti, dapat wahyu dari Allah. Dari Allah, tapi karena orang ini pada enggak jujur, ngomong, ya nabi terima, "Oh iya, karena sakit ya Rasulullah, oh iya, maafin ya Rasulullah, ya sudah enggak apa-apa, pulang semua, nih. hampir 80 orang." Nah, terakhir giliran Kaab, maju dia saudara. Pokoknya nggak ada yang jujur. Semua bohong. Termasuk Kaab rencananya apa? Bohong juga, saudara. Tapi dia maju. Dia gemeter berhadapan dengan Nabi. Alikasolatu Wasallam Nah, begitu dia maju. Dia ceritakan. falam salam tu. Ketika aku menemui Nabi. Aku berikan salam. Tabas sama tabas sumil kebab. Nah, jadi pada saat. Aku berikan salam, Nabi lihat aku datang senyum. Tapi senyumnya orang yang marah. Senyum senyum marah gimana sih, Bu? Coba contohin, Bu. Senyum, tapi marah gitu, Bu. Bu, Bu. Tuh Nabi kita, marahnya senyum, Bu. Bu, marahnya senyum. Tapi sahabat tahu, ini senyum gak enak nih. Ini senyum marah ini. Dia bilang Nabi senyumnya senyum marah. Kemudian apa? Sumakal. Kemudian Nabi berkata Taal. Kemari Yakap. Kemudian nah, pagi itu amsihata Aku pun datang duduk di depan Nabi Aleykum Salaatu Wassalam. Nabi berkata kepada aku, Makanlah faka Apa yang membuat kamu tidak ikut berperang? Apa alasanmu? Apa alasannya? Kau nggak ikut? Kemudian sini dikatakan oleh Nabi, Alam takun kodip tak Nah, Apa ente ini punya alasan? Yang bagus. Apa ente ada urusan yang berat? Uh, tapi kan ente udah udah jual, ente punya ontak untuk persiapan. Kenapa ente gak ikut? Nah kemudian kultu. Ini menarik jawabannya. Kaab berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ini wallahi demi Allah. Ya Rasulullah. <tik> kalau ini aku duduk dengan orang yang bukan anda orang lain asal bukan kamu ini ya Rasulullah andai kata yang nanya ini bukan engkau ya Rasulullah aku punya banyak alasan punya uzur artinya dia bisa ngarang ngecukir, andai kata bukan engkau ini yang bertanya ya Rasulullah walakot uktitu jadalan Aku bisa berdebat, aku bisa sampaikan sejuta alasan untuk membela diri. Walakinni akan tetapi aku ya Rasulullah. Wallahi laqad alimtu. Demi Allah aku sudah tahu. La in kadastu kal haditsa kadziban. Andai kata hari ini aku bicara dusta kepada engkau, tarda bihi anni dan kau terima dustaku. Kau terima uzur yang bohong aku buat itu. Andai kata kau terima pun Nallahu Ya, aku bisa berbohong kepadamu untuk mencari ridhomu supaya kau senang. Tapi Allah tahu yang aku ini berbohong. Niscaya Allah pasti akan murka kepada aku. Nah, jadi kalaupun aku bohong, Allah murka. Buat apa ya Rasulullah? Kemudian dikatakan wah ini hadas tukah hadits dikatakan wah ini hadas tapi kalau aku bicara kepada engkau dengan kejujuran, aku tidak bohong, tajidu alayya fihi. Niscaya kau pasti akan marah kepadaku ya Rasulullah. Oh. Inilah arju fihi Tapi walaupun kau marah kepadaku ya Rasulullah, aku masih punya harapan dapat ridho Allah karena aku jujur. Subhanallah. Maksudnya dapat pengampunan dari Allah. Dari Allah aku masih ada harapan. Nanti Allah ampuni, Nabi ampuni saudara kalau dia bicara jujur. Tapi kalau dia bicara bohong, Nabi senang. Tapi Allah Maha tahu. Allah akan murka kepadaku. Akhirnya setelah itu dia katakan, Wallahi demi Allah, ya Rasulullah, maka la min uzr." Aku tidak punya uzur apapun ya Rasulullah. Aku ngaku aku salah, aku tidak punya uzur. Aku sehat, perbekalanku cukup, aku bisa berangkat tapi aku undur, undur, undur sampai akhirnya aku tidak jadi berangkat aku salah, aku mengaku dosa itu yang bisa aku sampaikan subhanallah, jujur gak bu? Jujur. jujur gak bu? nah disini menarik apa kata Nabi AS wassalam, saudara, disahabat yang kumpul kata Nabi kata Nabi kepada Kaabri di depan sahabatnya ammahada fakot sodak kata Nabi yang ini nih, jujur Berarti yang tadi bohong. Boho. Jadi bukan nabi enggak tahu, mereka ngebohong. Jadi nabi dengerin dari tadi, iya enggak apa-apa, iya enggak apa-apa pada pulang, iya enggak apa-apa begitu. Begitu yang ini ngomong jujur, apa kata nabi? Ini baru jujur. Ini baru jujur. Nah, begitu dikatakan oleh nabi, jujur. vakum bangun hai Ka'ab, hatta yaqdi Allahu fika. Kita tunggu putusan Allah. Masya Allah Bu. Bu. Artinya lari dari perang bolos tanpa utur itu dosa besar, itu dosa berat sampai-sampai Nabi nggak langsung maafin, kata Nabi kita tunggu ya putusan Allah. Masya Allah. Nah akhirnya apa? Akhirnya Ta'ab berjalan. Di sini Watarorigalon membanisalana. begitu aku diri, aku keluar dari Nabi kaumku ngikuti aku, semua mencerka aku. Kenapa kau jujur? Kenapa jujur? Yang lain gak ada yang jujur. Yang lain bohong semua. Kenapa ente gak bohong? kan Udah sepakat ente bohong. Subhanallah. Dia doa melomelin sama keluarganya, sama keluarganya, sama temennya, sama kaumnya. Doa melomelin saudara sepanjang jalan. Akhirnya apa dia kata di sini? Fakoluri wallahi, demi Allah, ma'alim zamban Dikatakan ya kaab kita kenal ente ente ini gak pernah bikin dosa. Ente orang baik, gak ninggalin sholat, gak bikin maksiat. Baru satu ini kesalahan kenapa sih enggak bohong aja. Baru satu bikin salah bohong kenapa sih? Tetap enggak dan enggak mau. No tapi tapi Ka'ab cerita apa di sini dikatakan? Di sini dikatakan oleh oleh Ka'ab. Oleh Ka'ab di sini katakan wallahi yu, yu, yu an hatta arotu an arji Jadi karena aku diserang terus ini sama kaumku sampai-sampai aku akhirnya keder juga yaudah balik aja Nabi lah nabilah balik aja lah kita ngebohong aja lah kita tarik aja itu pernyataan tadi sampai terpengaruh seperti itu karena nih yang ah, jah, kalau Allah putusannya gak terima bagaimana? kalau nanti putusan Allah akhirnya kau pokoknya ditakut-takutin aku sempat bergetar seperti takut sempat pengen balik kepada Rasulullah bikin alasan yang palsu tapi akhirnya apa yang terjadi? tapi setelah aku pertimbangkan beliau katakan, Wallahi demi Allah, aku tidak akan pernah mendustai diriku dan aku tidak pernah akan pernah mendustai Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah.